To a you wear a me. You got a friend in me. Yo, what's up my bro? I'm gonna put my bro. Kali ini oca mau mereview game terbaru Mabru ya, ini publisher Garena nih Mabru ya, Undown namanya Mabru, ini tuh game open world ya Survival shooter, main zombie Kita gitu, oke, okay. wah kita udah disuguhin Karakter-karakternya karakter karakter ya Kita pakai dulu Mabru yang cocok sama Oce Pasti yang cowok ya kan Oke, okay. mana nih Ah ini aja nih, yuk Ah Kita pilih karakter aja nih Mabru, wah ini cocok sih ya Packet band ini Mabru Oke okay, oke, okay. siap siap siap siap, siap cat habis itu kita kasih apa ya eh uh, rambutnya rambutnya rambutnya kita ganti warnanya hmm. Wah gokil coklat-coklat nah ini udah Oke nih udah mantap lah langsung aja mah Bro kita mulai gamenya eh apa nih namanya kita kasih apa ya uh, Oca Desert cocok sudah ma bro langsung aja kita lihat dulu nih ma bro eh wih terdampar seperti yang ma bro ya uh bab satu ratus survival <laughs> kayak apa ya bab bapak nih ya? kenapa nggak episode gitu ya bab ya gua kayak merasa balik ke sekolah ada bab satu bab dulu <laughs> oke kata-kata bab uh, oke okay. mantap Woo! Go kill, go kill. Yo! Let's go. Ma bro. Ini ada misi utamanya ya, tinggalkan pantai. Yuk kita ikutin aja, Ma bro. Nah, katanya ini game realistis banget, Ma bro. Walaupun gambarnya tidak se-realistis uh, kita sebut aja arena breakout ya ya. Uh, tapi ya harusnya game-game dari Garena ini uh, cocok sekali sih untuk apa namanya? Uh, oh, dimainin so, di HP-HP kentang mah bro, seperti FF ya yeah, kan, problem, walaupun CDM I'm ya berat, oke? Be ini okay. ada zombian, kita baca dulu ya. Uh, let's go, kita kalahkan zombinya. Oke, okay. ini ada story story nya ini pasti asik banget story-storynya mah bro. Ada makanan kaleng ya, btw eh, di sini bisa lapar, kaleng bisa dehidrasi, bisa Ya lapar harus makan ya kan beneran mirip sama yang gue mainin game sebelumnya mah bro. Oke okay. ada antibody ya kan. Be Tapi beda di sini kalian tuh uh, bisa berenang ya, bisa berenang, bisa tidur, bisa bikin rumah, itu asiknya serius <laughs> keren ini. Oke okay. ini ada pesan-pesan kalian bisa baca sendiri di sini. Oke okay, sekarang kita ambil senjata nih. ya ada kotak senjata, nyala namanya men ya translate nya agak kurent, nyala cuy nyala <uneh> <tuk> <tuk> tapi ya udah bagus sih, ini udah apa ada bahasa indonesianya ma bro oke, okay. kita bisa ganti senjata ya ada shotgun kita sekarang, mati lo mati lo oke okay. wuuuh, ada lagi kah? habisin dulu ma bro nice, kita kalahin ya kita harus bunuh <tuk> Nah, yep. menurut kalian, kalau Cak selesai misi, misi dari game ini, gimana, Ma? Wait, ini apa, bro? Gue tembak kali Wah, bisa ditembak, bisa ikutin dulu saja ceritanya ya. Mantap, Woo. mengerikan sekali, Bro, ini kayaknya bakal asik sih kalau misalnya kita mainin bareng teman-teman kita, loh ya, asli. Menurut kalian gimana, nah, bro? Oke, okay. intai. Mungkin nih kita bisa mengintai-intai ya, langsung aja. Maju, bro. Maju sini. Ah, btw, oke, abis namatin film The Last of Us, semua bro. Itu seru banget sih. Jadi kalian abis nonton itu terus main ini, itu bakal mengasihkan. Temukan kendaraan. Right, motorcycle. Okay. Ada motor. Oh, ya, seperti yang Ocha bilang, ma Bro, di sini bisa naik Paling mobil, itu, kendaraan itu. motor ya kan? Kita cari-cari dulu sini. Kita harus ngapain sih? Kumpulkan misi utama, ya. Nah, kita cungkil dulu nih. Ada apa? Busi, men. Spark plug. Misi barang-barang like buat <laughs> shop is over there. Ini kendaraan banget ini. Mungkin buat nyalain motornya, ma Bro ya kalian tuh tinggal ikutin aja petunjuknya ma bro untuk nyelesain misi ini ya jadi mudah banget ada apa di sini ada bensin apa lagi kita disuruh nyari apa lagi nah, di sini ada apa nih oh, oh $AP. oke okay. bisa manjat cuy ya ah, bagus sih berarti ini gamenya fleksibel banget ma bro tapi gameplay udah kayak FF ya This isn't the best place to start feeling gua car. bakal rame nih game kayak Let's gini nih Soalnya seru juga mah bro kita tuh bisa bikin rumah di sini nanti deh ya. Let's go. Kita jalan. Mom mang manggil the zombies. kendaraan. Hmm, lihat tuh mah bro ya. Naik motor cewek. Edi, udah kayak Dilan ya. Dilan dulu kita masih remaja. Oh. Wow, Lihat nih. Ocha Riz mau kemana mana Ocha Riz? Woi, woi, woi, woi. Oke, okay. kita akan datang ke ke suatu camp. Kita lihat dulu apakah ditembak? Eh ditembak cuy, gua ditembak. Apakah gua akan melawan mereka? Oh, enggak, dijaga doang, teman-teman. Oke, okay, aman aja bro. Oke. Okay. Tunjukkan aksesmu, ah, KTP ya, kasih KTP. Tenanglah, aku tidak bermaksud jahat, teman-teman. Oke, okay. okay. kita harus register sebagai orang baru, right Bro. Amelia. You need to be and you can go Nih, 2D mantap juga gambar cuy. <laughs> buipu, lari ada La buipu, buipu, buipu, lari. Oke. Okay ngantri ngantri ngantri patu instruksi penjaga ada sih Cherry Cherry. survivor? Don't be nervous. This is the Raven Shelter. Okay. Ini ini shelter mah bro. To... Tentu, tentu tentu tentu tentu oh, udah ikutin way, aja. This is Doctor Michael. He'll be in charge of your check up and treatment. Dokter Michael. Oke okay. udah naik level dua sekarang oca. Asik. Kita kemana sekarang sih? ngobrol lama dokter michael ya. Mm -hmm. mantap mah bro bab dua sebuah harapan baru teman-teman hei bab dua <laughs> bab bapan jadi ini tuh uh, tempatnya dulu nothing mah bro gak ada apa-apa ya bener-bener uh, perjuangan gitu dari awal mah bro untuk membangun tempat ini ya kan Oh, okay. lewati, lewati, lewati, lewati, Hadiah dari dokter. Alright, kita ambil. What is this? Oh, kita dikasih hadiah ini, maaf, Bro. Jadi, kita tuh bisa ngecek ya kondisi badan kita seperti apa ya? Ini ya, dia ini, Ma Bro. oh kan? Bener kan? Tuh, kalian bisa ngecek tuh. What a Butuh olahraga enggak? Nah, bisa olahraga, bisa istirahat. deh langsung buka matras, Bang. Bisa kencing. Kamu tidak perlu pergi sekarang, katanya. Tidak ada WC di sini, tidak bisa kencing sembarangan, Ma Bro. Oke, okay, kita kemana di sini? Uh, kita ke atas, kita ke atas. Ke atas kita ngapain di sini? Bisa mandi. Wih, wih, kelihatan loh, ma Bro. Nice. Enggak, enggak, enggak pakai apa-apa, Bro. Tuh, kelihatan loh, transparan loh. Nice. Wah ini kalau gue pakai karater cepet kelihatan kan? <laughs> wih, keren. Bisa tidur. Nah kalian perlu tidur juga di game ini realistis banget, ya. Ih, anjay, biar relax. Apa ya? ini tuh perpaduan antara The Sims, Akhirnya, terus Arena Breakout, apalagi kira-kira Battle Royale ya kan? Oke, okay. menjadi satu kesatuan. Wah, ini game zombie terbaik sih di mobile, mah, Bro ya. Apalagi online. <sighs> hmm. okay. okay. Bedroom. Oh, nih bisa pipis kawan. <laughs> Kita pipis ya. Ada kucing, cuy, kucing, kucing. <tuk> Meow. Eh, lucu banget kucingnya. Oke, okay, sudah pipis, sudah pipis, Wei. Berat tadi? Sepertinya steps. dia perlu pakaian baru, Ma Bro. Mesin cuci tua. Mesin cuci tua. Wih, eh, telanjang Bro? gila badan ini keren banget ya. Ini badan gue banget nih, Ma Bro. <tuk> bisa laundry, man. Serba bisa di game ini ya. Keren, <laughs> kita tuh bisa pilih cerita sendiri, Kayak kaya gini asli sih, Ma Bro. Dan ini tuh, kita ngerjain misi, Ma Bro. Ini bisa ketemu orang gitu, walaupun kita ngerjain misi, ketemu real people. Temen-temen kita tuh bisa hmm. tuh, kayak gitu tuh. Nah, itu kan ada orang tuh, Ma Bro, kita kerjain misi-misinya aja. Oke, okay. memorial. Kita ngelayat dulu nih ya sebagai bentuk respect kepada teman-teman kita yang udah mati ya. Mungkin digigit zombie atau dibunuh teman sendiri, kita nggak tahu nih. Ya, ini ngelayat mah. Kita harus respect. Innalillahi wa inalillahi Mantap. Asli ya, story-story gitu seru loh, ya. dan katanya ini ada ya PvP. Bisa PvP, Hibur Sherry, Sheri, Sherry Hibur, hibur, Sheri, we all have those moments. If Apa game ini bisa pacaran, <laughs> apa game ini bisa pacaran? Ya, way, ini gue lagi di edukasi It's ya, tentang shelter ini, kirim, uh ada word chatnya mah bro, tapi ini pakai radio cuy, hei deh, nice, nice, nice, nice, lanjut kita kemana nih sekarang, nah, ki kita ikutin aja nih mah bro ya, arah panahnya, petunjuknya, ini simple banget sih sebenarnya kalau kalian ngerjain misi-misinya ya, asli, Aku bersedia bergabung Oke okay. Butuh anggota Mantap Oke okay, kita ke ahli tempur Tempur oh, si Catherine ya Mayan right. Wih Kesiapan tempur Kotak amunisi Alright udah udah udah aman aman aman dan kita ke sana ya ma bro jalan lagi kita oke kita ke clean dulu nih ma bro game penjual barangnya mungkin barang-barang uh, Oh, coba bakal beli di sini ya amunisi buat uh jadi kayak amunis segini tuh harus dibuat bro. Kalian tuh harus mempunyai bahan-bahannya ya Dan bahan-bahannya bisa dibeli di klinik ini nah, Kita isi peluru dulu ya Nah si Linda nih sekarang Linda Makanan Supply ini untukmu gratis Oke okay. Gratis bro katanya Gue bisa naik motor kan mobil Kalian pencet aja tuh yang ada Wuh iya bro. Langsung manggil ya Simple banget nih Langsung aja kita tabrakin deh. Buar! Nah. Looks like you ready. Oke. Like okay. I'm always ready, sir. Kita kemana di sini, Bro? Kita kutip petunjuknya. Oke. Okay. Uh, ketemu Sherry lagi di sini. Oke okay. Seperti kita harus Naik helikopter Wuh Naik helikopter Bisa naik heli ternyata Cuy Yoi e, Berangkat kita Mantap Redwood Outpost Oh Kalian tuh bisa lihat tuh ceritanya ya Sekarang mungkin kita ke Redwood Outpost ya Nah Ini hutan Redwood nih Mabro hmm. Okay. Okay. Jadi Redwood ini juga tempat-tempat yang apa ya dekat dengan materi-materi real gitu yang bisa kita ambil. Nanti tuh kita bisa nabang pohon seperti itu, Ma bisa. Oh, uh, uh, sure gue jadi ngefokusinnya. <laughs> Happy. <laughs> Oke, okay. pos pernah diserang sebelumnya. Oh, uh, tuh diserang tuh. Pos sama bro, kalian bisa lihat itu. Sepertinya kita harus membantunya. Oke, okay, tenang, tenang, tenang. Ocha akan membantai zombie-zombie ini, ya. Oke, okay. orang asli pun kita bisa bantai ratusan, ya, di game sebelah. <gifat> cuman ini zombie. Zombie kan jalannya pelan sama bro. yuk yuk Wow, Wah, tuh lihat tuh, mah, bro. Sepertinya mereka memerlukan pertolongan kita. Oke, okay, Redwood Outpost. Oke, okay, si Sherry itu mau ngurusin yang terluka. Kita bantai-bantai zombinya. Baiklah. Oh, tuh, oh, hmm, shotgun. Hmm, habisin ya. Kasih paham. Kasih tau yang serem-serem. Reload, reload, reload. reload, reload. Hmm. <coughs> di sini nggak bisa nge mah bro. Tapi di sini kalian bisa koprol. Mau koroprol mana Ke belakang depan. aja ya. Roll belakang bisa dong. Iya. Yeah, yeah. Bisa. Bisa roll belakang depan. Samping kanan atas bawah. Nice. Gakena ya, dong. Yeah. Sheriff ada sheriff. Syarifnya di Maji. Aku bisa mengurus ini. Take this Oke, okay. okay. skill. Oh, di ada skill sama bro ya. Nah ada di koi bom nih, mantap. Oh nice. Kita coba nih bomnya. Eh uh, kita cobain. Nah coba coba coba. Nah kok oh, ke situ di Oh meledak di wah wow. menimbulkan damage ya di koi di sini, bro. Keren keren keren keren keren keren. Yo absen lagi ke Pak Sherif. Pertahankan posisi. Nah, dia nggak nyangka kita berhasil Ma bro ya. Nah, tempat ini butuh oca ya. Oke, udah level 3 kita. Hmm, mantap sekali. Gue tuh nggak sabar gitu pengen ketemu orang-orang ya kan. Bisa hunting bareng. Itu kan pasti mengasihkan sekali sama bro. Kemana kita? Waduh, 253 meter. Terus 53 meter kita bisa memanggil. Pakai motor aja. Langsung aja lurus ya kan. nggak perlu uh, ikutin tanda panah tuh. Kelamaan. Kita langsung shortcut aja memotong jalan dan ternyata ada laut. Seperti yang gua bilang di sini bisa nyeti eh bisa nyelam. <laughs> sungai, men. Gua kecemplung sungai. Basah dah. Wih. Baju gua basah tuh. Realistis banget kan. Karakter gua uh... Udah setengah sih lambungnya ya Perlu makan nanti oh, harus I mean, disambar petir kah? Coba Yang motor lagi ya capek jalan, capek bener-bener Yang -bener. motor lagi teman teman nah, Coba ini ada misi Ada event, ada eksplorasi ya Untuk quest-questnya mah bro jadi kalian pasti nggak akan gabut sih. Misalnya misi-misi yang kalian kelarin tuh udah habis, Ma Bro. Jadi don't worry lah, pokoknya. ya. kita bunuhin dulu nih. Wah, oh, ada survivor yang gugur. Kita betok-betakin ya karena dia mati. Jadi kita ambil aja barang-barangnya, Ma Bro. Dan ini ada apa lagi? Kita ambil barang barangnya Kita udah mati, ya. Tuh, ada minta pertolongan di luar gudang pergi ke atap baik baik baik baik baik mohon dia aman aman pak aman pak santuy santuy mau cari exit it's okay it's okay it's okay it's okay sama-sama sama-sama saw kapan ya bro nih ada zombie lagi sepertinya kita dulu ya kita siap-siap dulu nih hmm ini BTW kayaknya uh, bom kita nggak bisa habis, -habis maburuh tapi cuma delay. Let's go. Daniel, si Daniel memerlukan pertolongan kita. Uh, dia baik-baik aja sepertinya. Oke. Okay. Wah. Babon, Min. Apakah ini bosnya? Tuh, dia lempar-lempar gitu. Buni kita bunuh-bunuhin yang kecil-kecil dulu yuk. Eh, eh. Sabar-sabar. Eh, eh. Sabar-sabar. Santuy, sabar. santuy. Kita kasih bom kali itu. Nah, terima Sakit banget bro, sakit banget bro. Uh, nice, nice, nice. Masuk kita periksa si Daniel ya, apakah dia baik-baik saja? -baik -baik. Eh, apa dia udah tewas gitu? Mama, mama. Daniel, are you alright? Daniel, forget about me. Tuh, udah ditolongin. Udah nyerah aja si Daniel Tenang, tenang, tenang Kita bantai-bantai teman teman Tadi ngapain ya? Tadi persen ada zombie Gue skip soalnya sama bro Pergi dari camp Oke okay. Yoi, challenge spesial sudah selesai Hi, Mantap Oke okay, sama bro, sekarang Ocha Akan jalan lagi ya. Kita langsung aja nih 300 meter ya, misi selanjutnya. Eh. Oke. Selamat. Selamat ya Kita ke camp. Tuh, ada orang tuh minji yang just... Ada orang banyak mbro rupanya ya. Kita langsung ikutin lagi jalan ke sini, ada apa? Ngapain kita di sini? Oh, ada Wood. Yeah, <tuh> Raven Squad. Yeah, Raven Squad. Please tell me you found Daniel. Daniel, you know, Daniel Wood. Daniel kan udah mati. Ini so, anaknya Ma Bro, kasihan banget ya. Uh, kita nggak boleh menyakiti hati seorang anak kecil Ma Bro. Jadi mungkin kita pilih uh, minta maaf aja gitu Hebat kamu. Hebat kamu Howard Woodi. Howard Wood, kamu hebat. Oke, kita dapat kupluk sekarang ya. Dari kulit ke kupluk ya. Ya, bersyukur aja sih. Ya, bersyukur aja. Nah, di sini Mabru ini ada rambu jalan, ya, fast travel. Jadi di sini kalian tuh bisa ke tempat-tempat uh, yang kalian inginkan dengan sangat cepat ya. Cuman di sini aja banyak yang belum ke unlock. Dan di sini itu banyak map yang berbeda Mabru. Jadi map itu nggak cuma satu, dua, aja cuy. Ya, yeah. gokil nggak sih? Kita langsung aja memanggil motor kita, Oke jalan. Nah, ini ada lampu ya, tuh ada lampu, klakson, nah ada navigasi dimatikan, navigasi dinyalakan, Keren men, ada Google Map di sini, dan kita akan ini kemana nih, homestayku. Apakah ini rumahku? Buka gerbang, seperti ini rumahku, Ma Bro. Kok bisa bikin rumah di sini ya? Eh, rumah gue eh ada seri di sini. Oke, oke, oke. Jadi kita setting-setting dulu nih, kita ambil. Kita ambil uh, ada kayu kita ambil mabru ya karena kita ini harus nanti eh gue lempar bom, Gue lempar bom. Pecet, kepecet, ya. Nah, kayunya nggak rusak kan? Oke, okay. untuk nggak hangus. Ada rumput. Hmm. Dan kita di sini bisa taruh aja nih, Bro. Ini ada mesin gue ya, kita taruh deh. Gimana, mau nya? Sini deh. Uh. Ini dijaga kayu doang sih. Gue tuh perlu tembok kalau semacam itu loh, Bro. Ya. Yeah. Um, kita keluar. Seperti material konstruksi kita bongkar langsung aja nih. Yo ih mantap mah bro. Kita langsung aja uh, pasang. Oh belum bisa belum bisa. Nah, kita ke workbench konstruksi ini. Jadi di sini kalian bisa bangun dinding, lantai. Nah, oke kita buat dulu ya teman-teman. Kita buat. Nah, langsung aja nih, pasang dindingnya kali ya. Nah, tuh udah ada dindingnya, kita mungkin taruh di sini nih. Nah, nah. yang gak sih mantap gak sih? Nah, untuk bagian depan dulu, mah Bro. Oke, terus apa lagi? Buat lemari pinus. Baiklah, kita buat lemari pinus. Uh, kita buat. Nah, asik banget di sini, Ma Bro. Kalian bisa pamer-pamer uh, di -pamer rumah kalian, gak sih? Tidak, barang tidak cukup, tapi udah sih dapat, tuh dapat. Hmm. bisa diputer-puter ya? Oke taruh-taruh dulu aja deh, karena rumah kita masih setengah jadi. Uh, Gue masih perlu membangun banyak mabru. Kita buka penyimpanan cepat. Uh, kita taruh apa ya? Jadi, kalian punya storage di sini ya? Ada storage-nya yang aman. Ini kenapa gue punya? Masih seri, Mam. Bro, siapa gue ya di game ini? Dia eh, ya? siapa gue? Dia Nggak baik nih. Cewek sama cowok berdua nih. Oh. Uh, kita gunakan antibody kita, kita lihat aja ma misi yang di kiri ini yang di bawah face cam gue ini ada misi-misi kalian lihat aja tuh ya harus ngapain antibody makan kaleng karena kan kita memerlukan makanan juga gitu di game ini oke kita memanggil aja tuh 50 meter kita ke sana hati ya, eh. oh, ada zombie siang-siang gini siang bolong ada zombie ya. Eh. Gue lebih takut kunti sih. Uh, ditabrak itu ada yang mati makhluk zombinya. Eh, hey, motor gua cara perlu servis, teman-teman. Jangan sampai hancur. Wah, dia tidak bergabung dengan Redwoods. Oke, ini kita mau ngapain sih? Misi utama mengumpulkan material. Baiklah, kita kumpulkan. Oke. Jadi dia tuh uh, tempat gua buat izin kali ya, mungkin ini wilayahnya, wilayahnya dia ya, Ma Bro. Ya Ma Bro, langsung aja kita pacul, yuk kita kumpulkan kayu, kita harus mengumpulkan sampai 300 Ma Bro. Ya udahlah ya kita kumpulin, kita pacul, pacul. Hmm. Kita getok ya, kita getok. Nah, ini set pohonnya gede banget sih hati ini ada penunggunya nih gue ngeri-ngeri aja gitu ada penunggunya Oke okay. aman nggak ada apa-apa ya sih, yang bolong gini zombie zombie juga mati pada buta kali yang ngasih tes lo oh enggak enggak buta teman-teman tinju ah, susah ya memang paling bener tuh ditembak eh zombie terkadang terinfeksi jadi zombie juga kan bahaya Oke okay. Ada apa aja sih disini Yuk kita hancurin lagi Gue butuh batu juga ya Gue butuh batu Oke. Okay. Ambil yang banyak kayunya Ambil yang banyak Ambil yang banyak Ini batu bukan Mantep kan Bukan ini memang bro Beda ini apa nih Set, Gede banget cuy Udah beruang man Bahaya nggak sih kalau beruang? Coba gua getok ya. Eh, eh, eh, eh. luka kamu terinfeksi? sepertinya seperti kita tidak aman nih di sini. Gue nyari batu, di mana sih batu? Nah, ini ya, apaan sih? Weh, kaget gue beneran dah. Aduh, apa-apa, merah aja dah. Apa nih? capek. nah yang di map ini ma Bro kalian lihat ya itu kan ada kayak apa sih kubik gitu loh nah kalian bisa ambil batu di sini ya nah seperti itu ma Bro. oke kita ambil aja batu-batunya di depan kita nah, itu ada batu lagi disana berarti ada serigala cuy ada, ada. Seri, serigala ada juga ah oh, mati loh Kita ambil batunya. kembali ke rumah. Oke, sudah selesai ya. Nanti kita pokoknya kalau misalnya mau bangun-bangun ya, kalian kekurangan tembok atau apa ya? Pintu gitu loh. Masa iya rumah kalian Gak ada pintu ya kan? Di sini bisa dikasih pintu juga mah, Bro. Kalian tuh memerlukan kayu. Oke. Nyampe depan gua udah ada si Sheri. Kumpulkan material and yes. walls. Yes. Oke okay. Langsung aja mah bro Kita buat ya uh, Pintu kali ya Pintu bro <laughs> Terus rangka pintu Terus apa lagi ya Atap tinggi nanti aja Ini kita uh, dinding dulu cuy Tapi penting juga si atap ya Kehujanan hmm, Kita pasang ya Sabar sabar Rangka pintu Nah sini udah tengah belum kan Eh cuy, ini belum tengah ya ini Gak apa-apa lah Misalnya mau repair nanti aja di repair kita ya Oke kita taruh hmm, Sekarang ada pintunya mah Bro, Kita pasang-pasangin bagian depan nih Ya Bahaya juga, misalnya nanti ada zombie. Ya, yang penting kita tembokin aja dulu. Oke, sudah aman. Kita perlu apa lagi? Oke, mari kita bicara lagi, mah Bro. Konstruksi rumah dikasih sepatu. Terima kasih, kita akan ke atas. Sepertinya kita harus bobo di sini. Naik. Hantu nih, si Sher nih tiba-tiba di atas juga, cuy. Dia, wow, anggitin gua bener-bener. Bahkan ada shower, ini it lebih bagus dari yang kukira. Ada shower, so, so, Gue bisa masak, gua bisa masak. Masakanku biasanya aku cukup yeah. ahli memasak. Gue gak sabar, dia menerima masakan dari gue. Mari kita masak teman-teman? Saya bahan-bahan. <laughs> Ih, bener, -bener kek, apa Campuran The Sims dah. ya. Semuanya ada gitu loh. Kalian bisa melakukan apa, apa pun di sini. Kita masakin daging steak ya? Sirloin steak, wagyu a5 dari Japan. Ya, kita kasih beri liar nih. apa nih? Ini apa nih? Holding, bukan holding. Hold udah belum nih? Udah dong masaknya? Gue juga mau makan. Seteh, makan bareng dong. bro. Di sini bisa makan. Bareng. <laughs> Oke. Okay. That was great. That was great. Reminds me of home cooking. <laughs> hey, <laughs> dong. Huh. Sheri menatap langit seperti dia mengingat anyway, sebuah kenangan. Uh, ini mau bergantian untuk jaga malam. Aku disuruh tidur duluan. Apakah kamu tidak apa-apa sendirian? Kenapa? Kenapa kita tidak melakukannya bersama-sama saja? <laughs> ini pilihan gue sih. I'm a member of the Raven Squad. Anjay Oke oke oke Kenapa kita nggak tidur bareng dulu gue <laughs> Aduh kamu kelelahan Jadi kamu cepat Anjay Papa bro detik ini Nunggu ini ya, lama juga langsung diri aja bro ada ada ada cukup cukup cukup Mana Karena masih berjaga dia mah bro Wih Apa nih Iya hmm, bercampur dengan musik kali. Baik-baik kita dengerin dulu ya. B kalian fokus sama, Bro. Oke. Okay. <laughs> Suaranya cakep loh. Bisa nyanyi mah, Bro. <laughs> menurut kalian gimana nih? Game ini gimana menurut kalian, Mah, Bro? Gokil ya. Oce dizet lagi dinyanyiin Oce dizet Dengan ini dulu mah bro Gila, ini game para wibu sih. Wibu pasti pada main ini, ya. Wibu yang suka bucin-bucin, ya, yang menganggap anime adalah uh, bucinannya gitu, kan? Wife, Nah, itulah pokoknya gue bukan wibu, btw. Ya. Tapi keren juga. Dia wake you up? Sorry, I have a habit of Dia punya hobi menyanyi, rupanya, Ma. I believe this heals a little better I hope that one day I can heal everyone with music again right. Oke okay. Semua akan baik-baik Selamat malam Mantap, Mabro Lalu melambai pergi Alright, teman-teman Wih, asik juga ternyata, Mabro Ya Ini Sherry, eh, mana ini? Hilang, cuy Saya ada cerita, Mabro Panduan Adventure Alright, mulai chapter nih, mungkin kayak bapak, -bapak tadi kali ya. Banyak misi-misi ya belum oca kelarin, ma bro. Apakah kalian mau oca mengelarinya, mah bro? Hah? Menurut kalian gimana? What do you think? Toko, beli super glue dari Tony. Oke okay lah. Good morning. Nice day out, huh? Anything unusual last night? Enggak, enggak ada masalah, Mbak. Enggak ada masalah, Mbak. <laughs> Oke, Ma Bro, wih, dikasih sarung tangan ya? Bentar. aku dikasih panggangan, Ma Bro. Oke, kita taruh mana, teman-teman? Hmm, di sini aja lah, mengisi kekosongan. Oke, apalagi cukup ya? Cukup enggak sih? Memasak udah gitu aja nah barbecue bisa kalian makan ya tuh be, lapar lambungnya jadi sehat kembali ya hati-hati bisa sam lambung kalian we'll the no okay. to to mantap sekali sepertinya gaming ya ini hmm. hmm baiklah mohon kalian gimana Mabru game ini kalian ingin Oca lanjutin game ini Mabru <laughs> ya mungkin uh, Oca akan bikin lagi ya tapi uh, gak tahu deh tunggu komentar di bawah aja deh ya soalnya ini kan game uh, yang ngapabisin tuh Garena gitu ya bukan Garena yang buat game tapi dia publishernya khusus untuk Indonesia nah Oca rasa ini gamenya sangat apa ya menarik sekali ya untuk dimainin bro, karena benar bener realistis kita harus makan harus minum harus ya realistis lah ma bro ya seperti yang uca sih tahu ya kayak game arena breakout breakoutnya cuman kan ini zombie itu tapi gambarnya mungkin tidak serelistis arena breakout dah uca harus ke sana nanti mungkin di next video kali ya yo ma bro di sini juga kalian bisa foto nih ma bro nah ini Anjay Foto udara-foto udara, ada drone cuy Nih, tuh ada drone Keren nih. Ya? Wih. Bagus sih. Ya? Ada foto udara, kita foto, bisa upload ke sosmed ya kan Misalnya skin kalian mantep gitu Nah, di save udah tuh Hei deh, sapa Hei keren keren keren keren keren keren, keren ya udah yaudah bro makasih banget ya udah menonton jangan lupa share video ini ke teman kalian jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabru ya dan gue mau kalian like like like, like, like terus share video ini mabru ya supaya viral videonya mabru oke makasih banget ya udah menonton kayaknya gitu aja untuk video kali ini dan seperti yang gue bilang tadi untuk kalian yang pengen gue mainin game ini lanjutin lagi ya langsung aja komen di kolom komentar mabru ya yep, see you dadah semuanya yaudah dadah semuanya See you next!